Baiklah sahabat untuk menemani santai sore kalian saat ini Bang Mimin akan menyuguhkan info menarik dan pastinya kabar spesial dari idola kesayangan kita Di kabar pertama, ada informasi penting untuk semuanya SMS rempang 20.000 pukul 16.00 waktu Indonesia Barat persahabat ya dari Al 2W informasi yang sangat amat penting nih untuk mendukung Lesti Kecora di ajang SCTV Music World 2023. Jangan sampai lupa untuk warga Konoha voting terus Bunda Lesti, karena tentunya penutupan ini tinggal 7 hari lagi untuk voting penutupan. Semangat, mudah-mudahan Bunda L bisa memborong piala penghargaan di ajang SCTV Music Award 2023. Kemudian kita lihat juga persahabat di postingannya Lesnar Entertainment yang mengunggah momen spesial Bunda Lesti Lagi naik tentunya motoran bareng Al- -Fati. motor BBL tentunya mogok persahabat ya aduh Masya Allah Momen-momen spesial yang bikin kita bahagia Mudah-mudahan LA terus memberikan kebahagiaan, kejutan untuk warga Konoha namun di postingan ini pun begitu banyak tanggapan komentar yang diberikan salah satunya dari akun Hakaniati, Masya Allah, Bunles, wanita multi-talenta, serba bisa, sehat selalu dan bahagia terus Leslar Family, kesayangan. Semakin sukses Leslar dengan Leslar Entertainment-nya, semakin jaya dan berkembang, amin, Allahumma amin, masya Allah. Komentar yang sangat positif, doa, dukungan, dan support yang diberikan untuk Leslar Family. Kemudian juga persahabat berikutnya Kita lihat ya Ini ada koleksi sepatu dan sandalnya Abang L. Wow, kalau dilihat dari harga-harganya nih Persahabat ya Tentunya bikin warga Kono pun melongo banget nih Melihat harga sepatu dan sandalnya al -Fatih. Dimulai dari ratusan ribu hingga Jutaan rupiah Masya Allah berkah barokah Pokoknya untuk Leslar rezekinya Mudah-mudahan bisa nular ke kita rezekinya Amin Ini koleksi albang Sudah bisa nyaingin punya papap Ini persahabatnya Ini keren banget pokoknya koleksi sepatu dan sandalnya alfati Kemudian juga persahabat kita lihat di postingannya Atik Batik Yang mengunggah foto yang sama Yang diunggah oleh Bang Adi Sky Di posting ini pun ada kalimat Yang diposting oleh Atik Batik Salah satu contoh anak baik yang selalu dikelilingi oleh orang baik pula Dari umroh bisa merasakan langsung lebaran di sana Dan begitu sampai langsung mengunjungi neneknya yang sakit dan Allah memberikan hadiah yang dia inginkan dari dulu Bukti the power of doa Wow, masyaAllah Allah, selalu untuk Bang Adis Kai Yang tentunya sudah membeli mobil baru Alhamdulillah mudah-mudahan tentunya selalu terjaga silaturahminya dengan leslar Kita bangga melihat momen ini Apalagi melihat idola kesayangan kita selalu bikin adem dan selalu bikin bahagia Kemudian juga bersahabat ya Alhamdulillah untuk lagu insan biasa Edisi 30 April 2023 kemarin persahabannya ya di top 10 dangdut pusaka, Alhamdulillah, Bunda Lesti masuk di 10 besar dan masuk berada di urutan ke nomor 4 nih Lesti dengan lagu insan biasa, ini suatu kebanggaan sekali Untuk kita semuanya, Alhamdulillah, lagu insan biasa selalu masuk Tentunya lagu-lagu terhits, lagu-lagu viral, lagu-lagu fenomenal, pokoknya lagu insan biasa selalu masuk di sepuluh besar. Kemudian kita lihat juga di postingan terbarunya ayah kejora satu jam yang lalu mengunggah potret persahabet ya di sini juga. Tentunya ada kalimat yang ditulis oleh ayah kejora. Welujang siang katanya itu masya Allah hingga langsung mendapat komentar dari Abeni. Bapak ini fotonya dengdeknya katanya itu. Aduh masya Allah pokoknya sehat selalu. Untuk ayah kejora. Mudah-mudahan tentunya selalu menjadi Ayah yang hebat bagi Bunda Lesti, amin Kemudian juga persahabat Kita lihat ini ada momen sisa semalam Yang membuat kita pun Bahagia sekali, kita lihat ya ada Bunda Lesti Di video ini, perhatikan persahabat ya. Bunda Lesti Tidak menggendong baby ale. Perhatikan deh BBL lagi digendong seseorang nih persahabat ya. Bunda lesti ini narik Papa papabi itu persahabat ya. Waduh, masya allah, ini berasa fibusnya pacaran banget nih persahabat ya. Kita lihat tuh ditarik ya oleh Bunda lesti. Kita lihat juga nih Al-Fatih Aduh, ternyata bukan digendong oleh susternya juga nih. Kira-kira siapa yang gendong Al-Fatih, Aduh, gemus banget.